Oke okay guys Selamat pagi Jumpa lagi di Mr. Bongo Channel guys Sambil ditemani Secangkir Kopi Kali ini Kita akan sedikit Mereview Unit <coughs> Yang sudah lama sekali saya Saya guys ini adalah PCP. <tuh> Kita langsung saja dari popornya. Popor ini model AW, dan untuk tabungnya ini OD25. Dengan bahan ini dari stainless Untuk panjang tabung 70 cm dan Laras 60 cm guys Dan untuk triggernya memang di sini tidak ada pengaman guys ini tidak ada pengaman, jadi ada baiknya kalian misalnya di dalam sudah ada mimis atau pelornya. Kalau takutnya apa ini ketarik bisa jadi bahaya guys. Jadi untuk bagi kalian yang masih pemula dengan sama dengan saya. Ini sebaiknya, kalau sudah masuk, ini sudah masuk otomatis. Ini sangat berbahaya jika apa tersangkut sesuatu bila apabila kita buat berjalan baiknya kita netralkan saja bagaimana caranya ini akan saya kasih tahu tertarik saja full belakang nah ini sudah Ini sudah netral, jadi misalnya ini sudah ada. Mungkin kita tekan, sudah tidak apa-apa. Untuk tele ini, saya pakai bassnel, tapi yang agak murah, tapi... Meskipun harga murah Tapi tidak Tidak murahan Karena sebaiknya Lumayan bagus Tahan getar sudah Dan apa Tidak mengumpul Dan Ini untuk kapasitas angin Itu 3000 PSI karena speknya dibuat apa, game, jadi tidak ada manuvernya guys. Oke, sampai di sini dulu guys. Sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya.